وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اخوني في الدين اعزكم الله خالصي يا حرمتي malam kita baca wasanya Rasulullah sallallahu berhasil keluar dari rumahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya beliau membaca surat yasin dan melebarkan pasir di kepala-kepala kepala mereka kaum yang sudah sepakat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an wa yamdun kurubikal ladina kafaru liyathbutuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirin ketika mereka membikin makar rencana-rencana jahat orang-orang kafir untuk Menangkap engkau Memenjarakan engkau Membunuh engkau Atau Mengusir engkau Kata Allah wayang purun, wayang purullah Mereka membuat makar Rencana-rencana Allah pun Merencanakan rencana-rencana Wallahu khairul rencana Allah lah yang sebaik-baik rencana Yang pasti terjadi Maka apa yang mereka rencanakan gagal total Dan Rasulullah SAW berhasil keluar dengan selamat Sampai kemudian menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di penghujung siang. Perawi jaragu ya di antara dua penghujung siang apakah pagi hari atau sore hari. Yang jelas hari ini bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan merencanakan berangkat hijrah. Maka ditanyakan oleh Abu Bakar, as ashab ya Rasulullah, "Na'am as -sohbah. Apa keperluan temanilah ya Rasulullah. Iya, Maka Abu Bakar sangat gembiranya. Sampai kata Aisyah, sungguh aku tidak tahu kalau ada seorang yang bisa menangis karena gembira. Sampai aku mengetahui Abu Bakar, bapa aku menangis karena gembira ketika itu. Hadis Nasa'ah kumuslajit katakan oleh Musysham berkata bersang. Walam yalam ya bih ma balagani. Bikurujir Rasulullah SAW saham, Ahadun Hina kharaja, Ali Ibn abi wa Talib, wa Abu Bakr, Siddiq ta'ala Wa alu Abi dakrin, anhum Kata berkata Isha, Tidak ada mengetahui Rencana keluarnya Rasulullah SAW Untuk hijrah Seorang pun Ketika beliau keluar Kecuali hanya Abu Bakar yang tahu Ali bin Nabi Talib ta anuhuma, Dan juga keluarga Abu Bakar Siddiq Radiyallahu ta'ala anuhum Ama Ali, Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi Wa ana alihi wasallam Fima balaghani akbarahu Bi khuruj Adapun Ali bin Nabi Talib Karena Rasulullah sallallahu Sebagaimana apa yang sampai kepada aku Beritanya kata Ibn Isha Rasulullah sendiri akbarahu Bi khuruj Rasul sendiri yang memberitakan kepada Ali tentang akan keluarnya beliau untuk hijrah. Wa amarahu an yatakhallaf ba'dahu bi Makkah dan memerintahkan kepadanya untuk mewakili beliau setelahnya di Makkah. Mewakili apa? Hatta yu'addi an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam al-wada'i. Jadi mewakili beliau untuk menyampaikan menunaikan dari Rasulullah SAW amanah-amanah titipan-titipan yang ada di sisi Nabi Wasallam milik manusia demikian anehnya mereka orang-orang Quraisy giliran mereka ingin menitipkan satu barang khususnya barang-barang berharga maka mereka tidak memiliki orang yang paling dipercaya Kecuali Rasulullah SAW. Padahal mereka, mereka musyrik, Tapi mereka tahu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, terpercaya. Orang yang jujur menjaga amanah. Sehingga mereka memberikan titipan-titipan kepada Rasulullah SAW dan mereka yakin akan aman. Okay. Tetapi giliran Rasulullah SAW menyampaikan kalimat La ilaha mereka tidak percaya. Mereka menantang. Dan mereka menyatakan pendusta. Mereka menyatakan demikian dan demikian. Okay. Ini sungguh Keanehan yang ada pada mereka. sehingga ketika Rasulullah SAW akan berangkat Hijrah, ya, di sisi beliau di rumah beliau ada sekian titipan-titipan amanah-amanah milik orang-orang Quraisy. Maka Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menyampaikan semua amanah tadi kepada masing-masingnya atau kepada pemilik-pemiliknya. Rasulullah Dan bahwasanya Rasulullah Sallam tidak ada seorang pun di Mekah. <tid> yang memiliki sesuatu yang dikhawatirkan tidak aman. Kecuali akan dititipkan kepada Rasulullah SAW. Demikian keadaan Rasul di Mekah. Dipercaya oleh orang-orang Quraisy Dalam masalah itu Lima ya'lam ya min sijqihi Wa amanatihi sallallahu alaihi Wa alaihi wa sallam Karena apa yang mereka tahu Tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan bagaimana menjaga amanahnya Bahkan beliau dikenal sebagai al-amin Orang yang terpercaya Qalim Yishak Falamma ajma' Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Al-Qurujah Abu Bakar Ibni Abi Quhafah Ketika Rasulullah sudah bertekad untuk berangkat hijrah maka beliau mendatangi rumah Abu Bakar ibn Abi Quhafah -ja min maka keduanya keluar dari khawkh khaw seperti ben jendela yang agak besar atau pintu yang agak kecil perbayang Ya ini Kalau dikitakan pintu Pintu yang kekecilan Kalau dikatakan jendela Jendela yang kebesaran Dan mereka memang sengaja membuat demikian Di rumah-rumah mereka di belakang Untuk pintu darurat kalau ada sesuatu Jadi rata-rata mereka memiliki pintu yang sesungguhnya Dan juga memiliki khuhuh Namanya Biasanya khuhuhuh itu dibikin Antara rumah dengan rumah Kalau rumah itu mereka selalu Berdampingan dengan keluarganya di sini rumah kakaknya, rumah adiknya, rumah pamannya, rumah bibiknya, rumah... Itu belakangnya bersambung. Satu dengan lainnya. Ya ini kalau mau ke rumah sebelahnya, dari khuh tadi. Kalau misalnya azabullah demikian, mereka membuat rumahnya agar mereka bisa berhubungan di belakang ketika ada tamu dan kekurangan sesuatu. Kurang, gula, maka minta tetangganya, keluarganya. Ada ini nggak punya itu nggak itu dari tempat yang namanya khuh maka Rasulullah Makros Allah S.W.T. Abu Bakar Beliau keluar dari khuha, li abi bakun di Beliau keluar dari khufah milik Abu Bakar di punggung rumahnya. Ini di belakang rumahnya. asfal Makkah. Kemudian menyengaja menuju gua yang dijuluki dengan gua Sour, yang terletak di asfal Makkah, terletak di Mekah yang bawah. Karena Mekah itu perbukitan, ada daerah bawah, ada daerah atas. Maka Gua Thaur berada di Mekah bagian bawah. Fadakalahu maka keduanya memasuki Gua Thaur. Wa amara Abu Bakar ibnahu Abdullah ibni Abi Bakar an yatasamma' alahuma. Dan Abu Bakar memerintahkan anaknya, yaitu Abdullah, Abdullah bin Abi Bakr untuk yatasamma' untuk mendengar berita-berita tentang apa yang diucapkan oleh manusia tentang keduanya ini yani apa yang dibicarakan oleh manusia tentang Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihiaihi Wasallam disuruh, dengar -dengar, ya disuruh dengar-dengar siang harinya dan kemudian disuruh menyampaikan sore harinya ini tugasnya Abdullah Ibn Abu Bakar, Abdullah anaknya Abu Bakar. Jadi siang harinya dia bersama orang Quraisy mendengar kalau-kalau ada berita-berita mereka tentang Rasulullah, apakah mereka membicarakan tentang Abu Bakar atau Rasulullah? Didengarkan saja. Sore datang kepada Abu Bakar dan Rasulullah SAW untuk menyampaikan orang Quraisy membicarakan begini, orang Quraisy membicarakan begitu. Ya, tihiya ida ansa akan mendatangi keduanya di sore hari. Ini untuk menyampaikan apa yang ada dari berita pada hari itu ini yang kita katakan kata di kecerdasan tentunya ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar menghilang, mereka menduga pasti hijrah maka mereka menduga pasti akan berjalan di jalan menuju Medina maka mereka mencari di sana dan tidak ada seorang pun yang menemukannya karena Rasulullah SAW memang belum berangkat Rasulullah SAW hanya bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Saud Itulah yang dicari berita-beritanya oleh Abdullah Ibn Abu Bakar Dan diperintahkan Amir Ibn Fuhairah Maulaknya maulanya Abu Bakar Yang berarti budak tetapi yang sudah dimerdekakan Memiliki tugas pula Apa tugasnya? an yar'a ghanamahu Thumma yurihuhu untuk menggembalakan kambing-kambingnya di pagi hari sampai siang hari seperti biasa tidak ada keanehan seperti biasa, tetapi diperintahkan sore harinya pulang harus lewat depan Gua Saur mendatangi Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Gua Saur ini tugas Amir Ibnu Fuhairah maulatnya Abu Bakar amsal kalau sore hari hendaklah dia melewati gua. Wakanat asma bintu Abi minat Ida bima Sedangkan tugas asma anak perempuannya abu bakar sedikulah anhu, tugasnya memberikan makanan setiap sore di gua saud. tentunya untuk Memperbaiki gizi Keduanya eh, Agar tetap bisa sehat eh, Makannya dikirim sore hari Oleh Asma bin Para eh. Berhadir sudah diperintah masing masing dengan perintah eh. Amir bin Fuherah diperintahkan setiap sore Ketika pulang dari mengembalakan Kambing-kambingnya melewati ruwasa Abdullah bin Dhabi Diperintahkan untuk mencari berita Dan menyampaikannya di sore hari eh. Dan Asma Disuruh untuk membawakan makanan setiap sore Dan urutannya Abdullah yang membawa berita Dengan asma yang membawa makanan sore hari Ini Sedangkan Amir ibn Fahirah Diperintahkan terakhir Apa hikmahnya diantaranya? Menghapus jejak-jejak Abdullah dan asma Karena kambing-kambingnya banyak Kalau sudah dilewati kambing sudah hilang jejak semuanya Kacau Jejak ini juga kecerdasan yang berikutnya. Oke. Inna nazakumullah. Allah SWT memilih seseorang meminisi seorang sebagai nabinya adalah seorang yang cerdas. Seorang yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Amanah, fathonah. Apa makna fathonah? Fathin. Cerdas. Amanah, fathonah, siddiq. Khuluna nazakumullah ini sifat-sifat Rasulullah. Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Di samping sifat yang satu lagi adalah tabligh menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan untuk disampaikan. Al Munisham, Rahimahullah. Hadis ini, bahu ahli ilmu, An al Hasan ibn Abi al Hasan al Basri kata, sabikan kebaratku. Bahwasanya para ulama menyatakan bahwa Al Hasan ibni Abil Hasan al Basri ini Al Hasan al Basri berkata, indah Rasulullah SAW Abu Bakar ilal hari lailan, bahwasanya berakhirnya sampainya Abu Bakar dengan sampainya Abu Bakar dengan Rasulullah SAW ke gua hiro atau ke gua saur itu pada malam hari. فَدَخَلَ أَبُوْ Maka Sama mana Abu Bakar anhu masuk lebih dulu ke gua saw Kenapa masuk lebih dulu? Qabla Rasulullah sebelum Rasulullah untuk memeriksa gua tersebut. Apa di dalamnya ada binatang buas atau ada ular atau ada sabu binatang buas atau hayyah ular atau binatang-binatang yang seperti itu, binatang berbisa. Abu Bakar sengaja Menjadikan dirinya sebagai tameng untuk Rasulullah SAW Yaqir Rasulullah SAW Binasihi Melindungi Rasulullah SAW dengan dirinya Dengan badannya Badannya dijadikan sebagai tameng Rasulullah SAW Kalau ada ular dia dulu yang kena Kalau ada binatang buas dia dulu yang kena Kalau ada sesuatu bahaya dia dulu yang kena Ini Abu Bakar Sediq Beliau Menjadikan dirinya Merelakkan dirinya sebagai tameng Perlindungan untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dan guwah tawr itu kecil Kamu kalau masuk ke guwah tawr Tidak bisa berdiri Harus merunduk begitu Kemudian duduk Karena kecilnya gua tersebut Dikatakan oleh Ibn Ishaq Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Fil ghari Abu Bakr. Rasulullah SAW tinggal di gua tersebut tiga hari dan juga bersamanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaanhu. Sedangkan Quraisy telah menjadikan sayembara ketika kehilangan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Maka beliau mengumumkan, mereka mengumumkan, sayembara akan diberi mi akan diberi seratus ekor unta bagi siapa yang ia rutuh alaihim, bagi siapa yang bisa menemukannya dan mengembalikannya kepada mereka. Wakaan Abu Abdullah fi selalu berada di tengah-tengah Quraisy. Mendengarkan ucapan mereka, mendengarkan obrolan mereka. Naharohu di siang harinya. Yasma Mendengarkan apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka musyawarakan. Wa Alaihi Wasallam. Dan apa yang mereka beritakan tentang Rasulullah Shallallahu Yaani Abdullah Ibn Abi Bakar berlaku seperti biasa sehari harinya. Apa yang beliau kerjakan dia kerjakan, apa yang biasa di Beliau tugas-tugas sehari-harinya dikerjakan Dikerjakan seperti biasa Hanya saja telinganya selalu mendengarkan orang bicara Kalau ada orang yang bicarakan Nabi Didengar okay. Maka ketika orang-orang Quraisy mengumumkan demikian Disampaikan kepada Rasulullah S.A.W dan Abu Bakar Bahwa mereka menjadikan sayembara Siapa yang menemukan engkau Mendapatkan 100 ekor unta untang okay. <tuh -tuh> Mendatangi keduanya di sore hari dan memberitakan kepada keduanya berita-berita yang dia dapat di siang hari. Wakana Amir sedangkan Amir bin Fuhayrah mengerjakan tugasnya. Maula Abu Bakar, yaitu Yarafiruayani ahli Makkah. Beliau menggembalakan kambing-kambingnya bersama dengan ru'yan ahli Makkah. ru'yan ini bentuk jamak dari ra'i, bersama penggembala penggembala lain. yakni seperti biasa, tidak mencurigakan. Berangkat penggembala ini yang disuruh oleh Abu Bakar dengan pengembala-pengembala lain kaum musyrikin ke tempat mereka sama persis ya ini mengembalakan seperti biasa bersama orang-orang musyrikin. hanya saja ketika sore hari pulang mereka ada yang lewat sana ada yang lewat sini, ke rumahnya masing-masing sedangkan Amri bin Fuhara melewati gua saw itu tugasnya untuk apa? ada sekian faedah faedah pertama menghapus jejak-jejak Abdullah dengan asma faedah berikutnya adalah Abu Bakar dan Rasulullah SAW bisa minum dari susu kambing-kambingnya. Faedah ketiga tentunya adalah ada yang bisa disembelih dari kambing-kambing tadi untuk makan beliau-beliau. Shallallahu alaihi wa alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu Maka dikatakan di sini, faida dikatakan araha sini, Maka dikatakan di Maka araha arah ini perjalanan di sore hari Melewati keduanya Kalau perjalanan di pagi hari disebut <tuh> Hudu. perjalanan di sore hari disebut rawah kalau ia berjalan di pagi hari kalau ia berjalan di sore hari kenapa? arahna alihima ghanam abibakrim fahtalabaha wadabaha fahtalabaha wadabaha maka keduanya Rasulullah dan Abu Bakar minum dari susu kambing tersebut wadabaha dan keduanya menyembelih kambing tersebut atau salah satunya untuk dimakan. Faira Abdullah Ibnu Habibah karugada min indihima ila Makkah. Kana Abdullah bin Abi Bakar gada indihuma ila Makkah. Okay. Ittaba Amir Ibnu Fuhaira. Okay. Atharahu maka ketika Abdullah berangkat pagi hari ke Mekah atau berangkat sore hari okay itu selalu diikuti oleh Amir bin Fuhairah dengan kambing-kambingnya. Ittaba' Amir bin mengikuti jejak-jejaknya dengan kambing-kambingnya hingga alaihi hingga tersamar jejak-jejaknya. Ini faedah berikutnya. Hatta anhumah hingga lewat 3 hari seperti itu keadaannya. Mereka mencari sana kemari. Dan mereka menduga sudah berangkat ke Madinah. Tetapi Rasulullah SAW dan Abu Bakar masih di goa sahur. Sampai sakana anhumannas. Hingga sudah semakin tenang. Sudah semakin sepi berita-berita tentang Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Baru kemudian Huma sahibuhumah. Datang menemui keduanya. Orang yang sudah disuruh untuk mempersiapkan perjalanan sebagai pencari jejak. Aladis tak yang sudah disewa oleh keduanya. siapa? ibnu urayqat atau ibnu arqut. Jika dalam sirah ini disebut ibnu arqut, tetapi dalam cerah tabari dalam tarikh tabari disebut ibnu urayqat. Enam datang ibai rayhima membawa dua untanya nya, wabai rindahu dan unta yang dia pakai sendiri. Berarti tiga unta. Asma binti Abi dan juga datang asma binti Abi Bakr disufratihima membawa sufrah untuk keduanya sufrah adalah makanan tetapi karena makanan itu dibungkus dengan kain dari kulit yang biasa mereka lakukan dalam perjalanan-perjalanan mereka dan kainnya disebut sufrah maka makanannya dijuluki dengan nama kain pembungkusnya sehingga dijuluki dengan sufrah <kodohidina azukumullah> sehingga kalau kalian mendengar kalimat sufrah itu tidak hanya bermakna kain tidak hanya bermakna pembungkus atau tidak hanya bermakna hamparan tetapi juga bermakna makanan <tuh -tuh> tetapi asma anha lupa membawa pengikatnya yaitu pengikat untuk diikatkan nanti di kendaraannya. Falamartahala ketika berangkat keduanya, ke sufrah. Asma mengambil sufrahnya untuk diikat di unta Rasulullah dan unta ayahnya, unta Abu Bakar. Ternyata lain Ternyata tidak ada talinya. Maka Asma meletakkan atau melepaskan sabuknya. Ia ya disebut sabuk sesungguhnya hanya pengikat saja, pengikat bajunya dilepas ya, seperti di sabuk yang diikatkan selendang yang diikatkan di pinggangnya dilepas dan kemudian dirobek menjadi dua kemudian yang satu dipakai untuk mengikat khasm dipakai untuk mengikat sufrahnya yang satu dipakaikan kembali pada dirinya fatahul niyaqah dan mengikat tadi dijuluki dengan niyaq fataja'aluhu itsaman dijadikan sebagai pengikat sufrah kemudian diikatkan di kendaraan Rasulullah wasallam dan Abu Bakar. Asma bintah maka Asma bintah Bibakar dikenal dengan julukan Datun Netokain atau Dat sang pemilik netok. Atau yang lebih terkenal di musanna akan kalimat netoknya dengan kalimat Datun Netokain. Maka kalau kita mendengar seorang yang bernama Atau berjulukan Datuni Taqai Yang dimaksud adalah Asma Binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Ta'ala Anha Yang merupakan Umm Zubair Kenapa? Zubair Anaknya <coughs> uh, Afan Umm Abdullah Ibn Zubair Ibn Awam Itu adalah anaknya Asma Asma bin Jabir berkata: Berkata Aku mendengar tidak dari satu orang saja dari para ulama yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang dijuluki dengan Jatun Nitsalkain. tafsirnya adalah: bahwa Asma ketika ingin mengikatkan shofrah perbekalan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, tidak mendapatkan tali. Maka dia syakhab di taqihah. dia sengaja merobek selendangnya menjadi dua, yang satu dipakai untuk mengikat dan yang satu dijadikan sebagai kain untuk mengikat pakaiannya. Fa'ala pada sotrobiwa wan bi biakhar mengikat dengan salah satunya dan menyabukannya atau mengikat di pinggangnya untuk salah satunya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan menjadi oleh ashab rahimahullah lama kru kru kru kru kru kru kru kru kru kru Rasulullah kru kru kru kru semua khalat kemudian mereka kata, irkap fida ka abi wa ummi naiklah wahai Rasulullah sungguh ibuku dan bapakku sebagai jaminanmu. Walaupun Rasulullah maka Nabi bersabda, inilah arka baini Rasali. Aku tidak akan menaiki unta yang bukan milikku Maka kata Abu Bakar, fahualah saya Rasulullah ini unta untukmu ya Rasulullah. Bi abi anto wa ummi sungguh dengan bapak dan ibuku sebagai jaminan untuk um. Kata Nabi, Lak. tidak. Walaukan mana yang diahtahah bihi, tidak, jangan. Tetapi berapa harga engkau membeli unta ini, aku akan bayar. Kalau kata bawah kata, sekian kata bawah kata. bihi. Aku ambil unta ini dengan harga itu. Kata Abu Bakar, hialek ya Rasulullah. Harganya dan untanya, untanya Untukmu semuanya Rasulullah. Rasulullah tetap menyatakan tidak aku mengambilnya dengan harganya. Farakiba maka berangkatlah Rasulullah SAW, dan keduanya naik kendaraan. Wa arda Abu Bakr Siddiq dan Abu Bakar menaikkan di belakang kendaraannya Amir bin Berarti berapa orang berangkat? Hah? Empat orang, ya, Rasulullah. Salam, Abu Bakar sedih kalau telah utaruh anhu. Penunjuk jalannya yaitu Ibnu Raikut dan Budak Abu Bakar untuk membantu-bantu di jalan, yaitu Amir bin Fuhayra. Maulana Abu, lihat kejimahan, fit torik untuk melayaninya di jalan. Kalau Ibni Ishaq rahimahullah, fakhlazdis An asma binti Abi Bakrin, anaknya Hafalat, kata Ibni Ishaq disampaikan. Riwayat dari Asma binti Abu Bakrin, bahasannya dia berkata, lama korah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu datan nafar min Qurais. Dikisahkan oleh Asma, bahasannya ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat, <laughs> sudah pergi, <Sulaih> datang kepada kami beberapa orang dari kalangan Qurais. Wafihim Abu Jahl. bersama mereka ada Abu Jahl Ibnu Hisham. ala babi Abi Mereka berdiri di depan pintu rumah Abu Bakar. maka aku pun keluar menemui mereka. mereka berkata, Aina Abu Hik. Ia Abi Bakar. Mana ayahmu? Wayah anak Abu Bakar. Aku jawab, fala fala fala fala fala fala fala fala Allah, aku tidak tahu di mana fala Dan dia jujur, fala fala mana. fala tidak tahu. fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala dan memang Abu Jahal seorang yang jahat dan jelek, maka dia memukulku dengan sekali pukulan yang keras. Yang para hamin yang menyebabkan terlemparnya anting-antingku, karena kerasnya pukulan dia begini atau begini, mah, mukulnya gila begini, sudah diterangkan kemarin. Kalau begini, lakama pakai kaf. Tetapi, kalau pakai poh begini, tampar. Tapi kalau pakai kaf, memukul dengan genggaman. Kalau sama maka aku dipukul, pipiku dengan sekerasnya, sehingga terlempar antingku dari telinga. Kalau koman kemudian mereka pergi maka kami pun tinggal tiga hari di rumah kami tiga malam dalam keadaan kami tidak tahu dimana arah perjalanan Rasulullah s.a.w sudah sampai mana dimana ke arah mana karena gue syaur bukan ke arah Madinah maka ketika mereka berjalan entah arah mana lewat mana kalau nih, tentunya, ibnu tahu jalan-jalan ke Madinah. Dan jalan ke Madinah bukan satu, ada sekian jalan. Qala kata Asma bin Davi hatta Mekah. Aku tidak tahu di mana mereka, sampai kemudian lewat jin, satu sosok dari jin di aspal Makkah Mendendangkan bait-bait syair yang merupakan syair-syair Arab. dan yang mendengar suara tersebut bukan hanya aku, semua manusia ketika itu mendengarkan suara jin tadi dari mulai aspal Mekah sampai atas Mekah Mendendangkan syair-syair. Mereka mendengarkan Yasma'una wa nahu. Mereka mendengar suaranya, tetapi mereka tidak melihat sosoknya hatta kharaja min a'la makkah hingga suara itu menghilang di makkah bagian atas dari makkah bagian bawah sampai suara itu menjauh-menjauh sampai ke makkah bagian atas kemudian hilang kalimatnya berisi ya allah rabbun nas khairu jazai'i rafiqaini hala khaymati umm ma'bad umm ma'bad huma nazala bil barr thumma tarwaha Faazlaha man amsa rafiq muhammad Semoga Allah membalas Rabbul Nas Semoga membalas dengan kebaikan yang banyak Kepada dua orang Rafiqain, dua sahabat Yang sudah singgah Di dua kemah Ummu Ma'bad Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad Adalah dua orang tua renta yang hidup dalam keadaan Seperti umumnya orang-orang Arab badu, Hidup di tengah padang pasir Dengan kemahnya dan kambing-kambingnya Dan mereka tidak memiliki tempat yang tetap Kadang pindah ke sana, kadang pindah ke sini Tetapi lingkungannya tetap Hanya di sekitar-sekitar situ Mereka singgah dengan kebaikan Kemudian berangkat man ansara fiqa muhammadi maka berbahagialah orang yang berjalan sebagai temannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'ani bani Ka'b makana makanu fatatihim. Hendaklah Bani Ka'b bersyukur atau merasa senang dengan keadaan pemuda-pemuda mereka dan tempat duduk mereka bagi orang mukminin di Mifsad <t> selalu diawasi. Fa <tinha> qul inna a'uzukum <puzzles> di antara syair-syairnya berbunyi seperti itu maka Ketika disebut Ummu mabad Taulah asma bahwa Rasulullah Dan ayahnya berjalan Ke arah Madinah Dan taulah mereka Bahwa Rasulullah sudah sampai Di daerah sekitar tempat Ummu Ma'abad tinggal Ya ini yani Ummu Ma'abad binti si Kaab ya. Berarti dari Bani Kaab nih Bani Kaab maka Nafatatihim ya demikian dua kalimat ini bukan dari riwayat Ibn Ishaq berkata Ibn Ishaq asma berkata Asma' binti Abi Bakr kaulahu ketika kami mendengar suara itu arafna maka kami pun tahu haitsu hey, wajha Rasulullah kami pun tahu ke mana arah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna wajhahu ila al-Madinah bahwasanya perjalanan yang menuju ke Madinah wa kanu arba'ah dan mereka berempat Rasulullah sallallahu alaihi wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa Amir bin Fuhaira maulanya Abu Bakar dan juga Abdullah bin Uraiqit atau Abdullah bin Arqab sebagai penunjuk jalan mereka. Walabnu Hisyam, berkata Ibn Hisyam, Abdullah ibn Urayqah. Disebut juga bukan Ibn Urqah tetapi Ibn Urayqah. Wallahu taala taala. Qala rahimahullah, fahaddathani Yahya ibn, Iba, ibn, Abbad, ibn, Abdillah, ibn aku, Yahya 'Abbad ibn 'Abdullah ibn Zubayr menyampaikan kepadaku Yahya bin 'Abbad bin Zubayr. Berarti turunannya Zubayr. Sudah kita sebut tadi siapa Abdullah bin Zubair? Dan siapa Zubair? Zubair adalah suaminya. Asma bin Dhabi Bakar. Abdullah adalah anaknya Asma bin Dhabi Bakar. Menyampaikan kepadaku dari Yahya. Anaknya Abad. Abad anaknya Abdullah. Abdullah anaknya Zubair ibn Awam. radhiyallahu ta'ala anhum. Anna abahu Abbas bahwa ayahnya Abbas menyampaikan kepadanya dari kakeknya berarti dari siapa? dari Abdullah dari neneknya yaitu Asma binti Abu Bakar. Qalat lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kharaja Abu Bakar ma'ahu ketika keluar Rasulullah sallallahu sallam berangkat hijrah Abu Bakar pun keluar menemaninya bersamanya Abu Bakir, Ketika itu Abu Bakar membawa seluruh hartanya, dan beliau Abu Bakar adalah orang kaya, memiliki perbendaharaan emas di rumahnya, bongkahan-bongkahan emas seperti batu-batu. Dibawa seluruhnya berjumlah satu alaf dirham, ada 5,000 dirham emas, atau sejuta alaf dirham semuanya dibawa oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu okay. taala anhu. alaina Abu Kata Asma bin Bakar, maka datanglah kepadaku kakekku yaitu Abu Quhafah. Wa dan dia dalam keadaan buta, hilang pandangannya. Sungguh aku melihat dia, ini Abu Bakar telah menyengsarakan kalian wahai cucu-cucuku. -cucu dia telah meninggalkan kalian Dan membawa hartanya semuanya Ma'anasihi bersama dirinya <coughs> Tata asma Kala ina abadi Tidak, wahai kakekku Inna hu pataraka lana khairan kathira Sehunya Abu Bakar telah meninggalkan untuk kami Banyak kebaikan wa fa fa'akadtu ahjaran Fawadu'at ha Fawadu'at ha Fi kuwatin maka aku pun mengumpulkan batu-batu, aku letakkan di kuah. Kuah itu setempat kantung yang biasa orang-orang Arab meletakkan hartanya di dalamnya. Maka aku letakkan batu-batu tadi di kuah, di rumah, karena Abi yang biasa ayahku meletakkan di sana. 'alaiha alaihassauban kemudian ditutupi kain. Thumakharad Fakultu maka aku katakan kepada kakekku ya abeti, ala ma al. wahai ayahku letakkan tanganmu di sini di harta ini yang ditinggalkan oleh ayahku maka kakeknya meletakkan tangannya merabanya ya, tidak apa tidak karena kalau sudah meninggalkan untuk kalian harta ini bagus kata kakeknya jadi kakeknya tenang dan ini aku sampaikan pada kalian. Walla wallahi, ma'tarakalana sungguh beliau tidak meninggalkan untuk kami sedikit pun di bawah seluruhnya. an Tetapi aku kata Asma hanya ingin menenteramkan kakekku supaya tenang, jangan terlalu banyak pikiran. Cucu-cucunya tidak memiliki harta. Kalau berkata ini salah. Zuhri menyampaikan kepada kepada tua Zuhri bahwa Abdurrahman ibni Malik ibni Jahasham menyampaikan kepadanya dari ayahnya, dari tamannya, yaitu Surakah ibni Malik ibni Jahasham. Ini kisah Surakah, kisah baru yang agak panjang, Sedangkan waktunya tinggal 5 menit. Bora kita tinggalkan kisah Surakah. Untuk esok hari insyaAllah Wa barakatuh wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh